Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Halo para sahabat lesti be lovers, belovers, serta les love lovers dimanapun kalian berada kembali di Fatih TV hadir.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 Baiklah persahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini persahabat ya Kita mendapatkan asupan vitamin bahagia lewat live Instagramnya Papa Bilar Ini momen yang langka dan jarang-jarang sekali idola kesayangan kita live di Instagram Persahabat ya kali ini kejutan yang disuguhkan lewat live-nya Bapak Bilar Masya Allah ternyata live-nya Bapak Bilar ini banyak warga konoha yang ketinggalan persahabat ya Disimak diunggah, sandal putih underscore bilar. Banyak tanggapan komentar yang diberikan dari akun Instagram Yayan underscore. Mengatakan ketinggalan gak kebagian sedikit pun, katanya. itu Masya Allah, dan kita lihat juga resep aja dari Hafiz Rega. Mengatakan juga ketinggalan, min ada kerjaan. Banyak sekali warga Konoha. Ketinggalan live Instagramnya Papa Bilar Aduh Masya Allah banget ya pokoknya Kejutan bahagia hari ini Kita dapatkan langsung dari Idola kita Rizky Bilar Selain Papa Bilar persahabat ya Bunda Lesti pun melakukan live Instagram live nya di akun Instagram Si Delin Label persahabat ya Wow ini kebahagiaan yang Luar biasa Berbeda tempat, berbeda acara Papa Bilar masih di perjalanan Saat live Instagram tadi Dan sekarang Bunda Lesti berada di Sidelin Ditemani oleh Abang Fatih Persahabat ya Kebahagiaan full Yang kita dapatkan hari ini Masya Allah Bunda Lesti terlihat sangat cantik Perhatikan Bunda Lesti kejora Yang sangat luar biasa Ini memang luar biasa banget ya Penampilan Bunda Lesti Semakin hari semakin cantik Warga Konoha pun ini bahagia banget saat melihat penampilan Bunda Lesti di acara Sidelin kali ini. Dan di postingan ini pun persahabat ya, banyak tanggapan komentar yang diberikan. Dari akun Instagram, Blue Sky 172com bluesky 178 mengatakan, masya Allah, akhirnya lihat Bunda, wah, wow, masya Allah banget ya, akhirnya lihat Bunda lesti live Instagram dan aja juga persahabat ya tanggapan lain diberikan dari akun Instagram Neni mengatakan, tadi udah tapi nggak tahun ntar lanjut lagi apa nggak soalnya dede masih mau ganti baju lagi persahabat ini info mengenai live Instagram di Sidelin karena live-nya sudah berhenti persahabat ya. Dan sepertinya bakal ada lanjut pemotretan bersama Baby L, kita doakan yang terbaik saja, mudah-mudahan kita mendapatkan asupan vitamin bahagia hari ini, karena idola kita selalu akan memberikan kejutan untuk warga Konoha semuanya. Kita masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya.